Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 hari dengan banyaknya puluhan nomor-nomor baru yang terus menagih kepada kita ya kan Oke okay, baik ya hari ini aku pengen mengabsen dulu kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini agar kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi soalnya hari ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita tuh Bang aplikasi ABCD e ini udah ada debt kolektor lapangannya atau enggak sih Bang ya banyak yang penasaran dan Sepertinya pengen ketemu langsung sama yang namanya debt kolektor lapangan Oke baik ya kami dari channel youtube info minjal terbaru juga pengen mengingatkan Bahwasannya kami tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info minjal terbaru Maka fix itu penipuan ya kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor handphone apapun Oke baiklah hari ini gembar-gembor tentang kabar banyaknya aplikasi pinjol yang sepertinya memphk karyawannya ya Banyak juga yang mengatakan ini sudah diambang kebangkrutan banyak juga yang mengatakan bahwasannya karena subscriber kita, teman-teman kita hari ini banyak yang gagal bayar bang. Jadi aplikasi-aplikasi pinjol itu merasakan kerugian. Katanya seperti itu. Jadi apapun hari ini permasalahan kalian, aku juga pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Jangan lagi memelihara ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Hari ini kitalah yang harus bisa mengontrol semua emosi kita. Hari ini kita yang harus membentuk pemikiran kita itu untuk menjadi positif. Biar hasilnya pun ikutan positif Udahlah bang langsung aja lah Hari ini topik pembahasan kita Bahwasannya memang benar Banyak aplikasi pinjol yang sudah mengundurkan diri Dengan berbagai macam alasan Ada yang memang sudah gak sanggup lagi Biaya operasionalnya terlalu mahal Ada yang mengatakan mengalami kerugian Ada yang mengatakan ini itu segala macam banyak lah ya kan Jadi hari ini pada video kali ini Aku pengen ngasih tahu. Bahwasannya fintech ini ya memang tergolong masih cukup baru ya untuk di Indonesia Dan itu terbukti dari banyaknya uh, subscriber dan saudara-saudara kita ini Belum bisa memilih dan menentukan apakah aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak Dan memang masih kurangnya edukasi dan pemberitahuan terhadap aplikasi ABC dan DE ini Bahwasannya sudah legal atau belum Akan kita kupas tuntas pada video kali ini Oke hari ini aku pengen ngasih tahu ya Kemarin-kemarin aplikasi pinjol yang berstatus legal OJK itu banyak ya Ada sekitar 160 lebih Dan sekarang hanya tersisa sekitar 102 atau berapalah. Yang jelas apabila memang kalian ingin menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol itu Kalian harus bisa ngecek dulu Dan harus bisa memastikan bahwasannya itu sudah legal OJK Hari ini kita pengen ngasih tahu Puluhan aplikasi pinjol yang pernah berstatus legal OJK Dan hari ini sudah tidak lagi terdaftar Dirilis 102 pinjol legal OJK Artinya apabila memang mereka tidak terdaftar Mereka tidak memiliki status berizin di OJK Maka dianggap ilegal Ya guys Apa aja sih bang aplikasinya Nah akan kita kupas tuntas pada video kali ini Ini dia Kalian bisa melihat ya Berikut nama-nama aplikasinya Yang kemarin pernah berstatus legal OJK Dan sekarang sudah ilegal Yang pertama adalah aplikasi kotak koin Ada yang memakai aplikasi kotak koin? Dan yang kedua adalah aplikasi Pinjamindo. Dan yang ketiga adalah aplikasi Cangkul. Dan yang keempat adalah aplikasi BBX Fintech. Dan yang kelima adalah aplikasi optima dari lima aplikasi yang tadi kita sebutkan masih ada nggak yang pakai aplikasi ini dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini oke lanjut lagi untuk di urutan yang keenam ya mungkin salah satunya ada yang sedang kalian pakai adalah aplikasi Tolongku dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi pinjamkan. dan di urutan yang kedelapan adalah aplikasi Pin B di urutan yang ke-9 adalah aplikasi Kivan, dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi Puhui Lending. Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Sumur ID, dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi Kacing, dan di urutan yang ke-13 adalah aplikasi Jaindo. Di urutan ke-14 adalah aplikasi Uang Teman, dan di urutan ke-15 adalah aplikasi. Tunai kita Lanjut untuk di urutan yang ke-16 Adalah aplikasi Cashwagon Dan di urutan ke-17 adalah aplikasi Dana Mapan Dan di urutan ke-18 adalah aplikasi Eterna Di urutan ke-19 adalah aplikasi Duit dan di urutan ke-20 Adalah aplikasi Dana Laut Dari 20 aplikasi yang tadi kita sebutkan Mereka ini pernah Berstatus legal OJK dan nggak tahu kenapa alasannya apa tiba-tiba keluar dari rilis 102 aplikasi yang memang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Lanjutlah untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi Telefin. Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi Kredit Cepat. Dan di urutan ke-23 adalah aplikasi Dana Didik. Di urutan ke-24 adalah aplikasi Pinjam. Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi dan lanjut untuk di urutan ke 26 adalah aplikasi saya Modalin, dan di urutan ke 27 adalah aplikasi Plaza Pinjaman, dan di urutan ke 28 adalah aplikasi Vestia dan di urutan ke 29 adalah aplikasi modal usaha. Di urutan ke-30 adalah aplikasi ikredo e Lanjut untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi Rupiah One Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi Ada Kita Dan di urutan ke-33 adalah aplikasi Pasar Pinjam. Di urutan ke-34 adalah aplikasi Kaspia Dan di urutan ke-35 adalah aplikasi Modal Antara Lanjut untuk di urutan ke-36 enam adalah aplikasi prosperi dan di urutan ke 37 adalah aplikasi Danako, dan di urutan ke 38 adalah aplikasi Empat Kali, di urutan ke 39 adalah aplikasi Kating dan di urutan ke 40 adalah aplikasi Syarfi. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi Credible dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Digiland dan di urutan ke-43 adalah aplikasi Bocil. Di urutan ke-44 adalah aplikasi OneHope dan di urutan ke-45 adalah aplikasi Ladang Modal. Lanjut untuk di urutan ke-46. Adalah aplikasi pinjam di sini Dan di urutan ke 47 Adalah aplikasi Triplus Dan di urutan ke 48 Adalah aplikasi aset kita Dan di urutan ke 49 Adalah aplikasi Finanku Di urutan ke 50 Adalah aplikasi asa kita Lanjut untuk di urutan ke 51 Adalah aplikasi Bisalam Di urutan ke 52 Adalah aplikasi Tunasaku Dan di urutan ke 53 adalah aplikasi guna di urutan ke-54 adalah aplikasi vinci dan di urutan ke-55 adalah aplikasi mau pinjam Lanjut untuk di urutan ke-56 adalah aplikasi Teman Prima. Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi Kontanku. Di urutan ke-58 adalah aplikasi Capital Boost. Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi Fintech Syariah. Dan di urutan ke-60 adalah aplikasi Denon. Dan di urutan ke-61 adalah aplikasi Arga Pro. Di urutan yang terakhir. Adalah aplikasi Pundiko Oke, okay, baik Itulah tadi ya 62 deretan aplikasi pinjol Yang memang pernah berstatus legal OJK Dan hari ini nama-nama mereka ini sudah tidak ada lagi Dirilis 102 aplikasi pinjol legal OJK Dan ini membuktikan ya Hari ini kalau kita punya perusahaan Kalau perusahaannya tidak mendatangkan keuntungan atau mengalami kerugian Pasti mereka akan mengambil langkah yang jelas, langkah yang pasti yaitu mundur, ya kan? Dan hari ini gembar-gembar tentang banyak aplikasi yang sedang mengalami kerugian. Karena memang daya pembayaran masyarakat kita hari ini memang sudah cukup lemah ya. Karena memang situasi dan kondisi perekonomian kita hari ini memang benar-benar cukup sulit dan banyak hari ini yang mengambil solusi untuk minjol di aplikasi-aplikasi dan hari ini sudah tidak mampu membayar lagi dengan berbagai macam alasan ada yang memang sudah enggak punya uang ya ada yang memang di PHK tidak lagi menerima penghasilan ini itu segala macam jadi aku pengen mengingatkan ya kepada kalian yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di semua aplikasi pinjol Aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang, ya, tidak panik berlebihan dan jangan lagi menciptakan rasa takut ini itu segala macam, ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.